serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate seputar leslar tentunya baiklah sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini, ada sebuah potret kebahagiaan bersahabat ya, malam hari ini, perhatikan ini potret BBL dan BB Amina wow. Syalmah banget ya, dua-duanya lagi tidur ya. Ini menggemaskan, apalagi BBL, Masya Allah, dimana tempat pasti BBL selalu moyoi, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk BBA, BBL, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan kita lihat juga persahabat, tuh BBL, Masya Allah, menggemaskan banget ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti, Rizky Bilar, dan BBL Dan kita lihat juga ya aku momen berikutnya Ini ada momen spesial nih dari idola kesayangan kita yang masih berada di rumah Atta dan Aurel ya Masya Allah banget BBL sini kita lihat Lagi nangis ya, Aduh lagi diledekin persahabat ya oleh papahnya katanya tuh Masya Allah <tuk> Ini sih cute banget ada bunda juga Aduh makin seru Persahabatnya malam hari ini Vitamin bahagia kita dapatkan Dari idola kesengan kita momen ini pun di kembali Oleh Les Leslar Hanskursi Banyak sekali tanggapan Banyak respon juga yang diberikan Dari aku Nida Jenong Sebelar mengatakan di kolom komentar Gemes nangisnya Abang katanya tuh Nangisnya Abang L memang mengemaskan banget ya Masya Allah Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Titik Aswati 12 mengatakan kecapean juga kali Abang L Rewal terus mulai dari story papanya tadi Kemarin menemani syuting lanjut ke mall Pagi-pagi Sudah dibawa ke rumah wajah Sekarang ke rumah Mama Nur Masya Allah sehat-sehat Abang El. Moga-moga bunda papanya lebih hati-hati ya Ini juga ingin ngetin tuh ya, <guluh> Diingetin lagi nih oleh para warga Konoha Untuk harus bisa menjaga dengan baik nih BBL-nya Itu Allah ya Kita doakan saja mudah-mudahan Mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin Dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya Ini momen spesial nih Dari bunda Lesti lagi gendong bbl PBI lagi sama bunda, masya Allah banget ya. Dan kita lihat di sini banget dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun Tati Leslar Alskorlov mengatakan, kalau lihat wajah Dede, masya Allah, menjujukan hati. Gimana papa, binga pucin ya? Kita aja perempuan suka banget lihat wajah bunda L. Saya selalu Leslar family dalam lindungan Allah selalu, Amin. Wah, wow, masya Allah banget juga nih komentarnya mudah mudahan semakin banyak dukungan, support, dan doa Yang diberikan oleh orang-orang baik Yang tulus mencintai Bunda Lesti Bapak Bilar dan keluarga besar Amin Dan kita masih menunggu kejutan lain persahabat Tentu vitamin bahagia masih kita tunggu nih Dan kabar terbaru selanjutnya dari idola kesayangan kita tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan